Roket Long March 6 yang membawa tiga satelit meluncur dari pusat peluncuran satelit Taiyuan di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara 27 September 2022. Roket itu meluncur pada pukul 7.50 waktu Beijing dari pusat peluncuran satelit Taiyuan dan membawa tiga satelit yaitu Xian-16A, Xian-16B, dan Xian-17 ke orbit yang telah ditentukan. Xi'an berarti eksperimen dalam bahasa Cina. Trio satelit Xi'an akan menyediakan data untuk survei tanah, perencanaan kota, dan pencegahan dan mitigasi bencana. Ini adalah misi penerbangan ke-440 dari roket seri Long March menurut pusat peluncuran. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait Cina meluncurkan roket Long March yang membawa tiga satelit baru, yaitu satelit...